Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang nama saya Hendriyat maja Anak dari Ibu M. Yanti Yang sekarang ini sedang terpapar di rumah Dikarenakan sakit lambung dan sesak nafasnya Dan tadi kami dari pagi siang membutuhkan oksigen Memang karena kami sudah berusaha kemana-mana mencari saking susahnya itu oksigen dan Alhamdulillah sekarang sudah bantu oksigen dari tim BWA dan ini sangat menolong sekali untuk ibu saya dan Alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim BWA yang telah membantu ibu saya atas dan mengatur-aturannya. Kami terima kasih yang sebesar-besarnya ya.